Maka saya pertanyaan kepada kamu Apa ada yang paksa kamu masuk Islam Tidak Tidak ada dong? Tidak. Ya. Apa kau masuk Islam dengan kesadaran sendiri? Tidak. Ya Itu Muhammad Andi Pada hari ini engkau tanggal 5 Syawal tahun 1441 Hijriah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah Bagaimana saksi Dengan demikian, maka kamu hari ini sudah sah menjadi seorang musib